Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel De Rosa Auto Terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung saya Yang sudah subscribe Insyaallah mudah-mudahan kebaikan teman-teman Diberikan balasan yang setimpal oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Nah teman-teman Di season kali ini saya masih bersama Marmut Garage tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe Bantu saya subscribe agar supaya channel ini bisa berkembang Bisa memberikan informasi buat teman-teman Yang membutuhkan kendaraan ataupun seputar otomotif Dan buat teman-teman yang mau berpartisipasi Bisa kirim donasi ke tombol terima kasih Di bawah video ini Karena sebagian rezeki penghasilan dari Youtube ini Saya akan bagikan ke orang yang sangat membutuhkan ya teman-teman kebetulan kita di Marmut Garage lagi bersama Abang Ipul, Ipul. Ya, okay. nah di Bang Ipul ini pusatnya nih ya. Mbak Garage, Pusat, Pusat, Pusat Armut ah, Betul. Bisa cash Bisa cash atau kredit? kredit. Kalau yang tadi, mobil, satuan, mobil khusus. satuan, khusus Harganya merekomendasi ya Pusat. Nah, kalau di sini banyak pilihan Harganya masih bisa merekomendasi Tinggal teman-teman aja telepon ke Bang Ipul ya, ya. Gitu. Banyak stok-stoknya luar biasa. Yang mungkin teman-teman butuhkan di sini, insya Allah, apa aja ada. Hmm. nah hmm. Pokoknya, palu gada ya, Bang. Eh, Pak gada. apa yang dicari? Ada, <laughs> oke, okay Bang. Kita mulai, Bang. bang oke okay. Nah, ini mobil apa nih, Bang? Toyota Venturer. Innova Venturer. Oh ya, 2017. Venturer 2017 Matic, diesel matic, diesel. Wow, matic, Bissell. Pajaknya di bulan Februari 2023 alamat Tangerang Kota platnya berplat genap teman-teman Kilometer kilometernya berapa bang? 78.000 78 atas memperulangan apa PT? Per oh perorangan. body bodinya masih bagus banget ya Venturer ya bang ya 2017 diesel, otomatis harganya berapa bang? Kasih yang terbaik bang harganya okay. bang. 385 385 masih nego nego, nego. ya teman-teman 385 masih nego Ipul. sama Bang Ipul pokoknya nego keras, ya, nego keras lah udah dibantu. pokoknya juga. tawarannya angkanya ajuin ke Bang Ipul mudah-mudahan ada rezekinya Bang Ipul ada Ipul. rezekinya teman-teman juga ya, ya. Nah kan gitu namanya ikhtiar ya bang Ipul. nah buat teman-teman yang mau kredit bisa langsung japri Bang Ipul ya teman-teman Oke ini ada BMW lawas nih Bang nih ya 2004. Tahun 2004. Wow, tipenya tipe M4 E E46. E46. Ben bensin. E46 ya. bensin ya. Ini yang netik manual bang. Netik. Kilometer 131. Kilometer 131. Berplat genap. Alamat Tangerang Kabupaten. Pajaknya November panjang ya bang. 5. Ya? 5. Harganya berapa bang? 155 Nego 155 juta cash yes. 155 Nego ya iya, Mobilnya antik Mobilnya bagus ya Masih ori kali ya bang ya Ini ada sama perorangan PT ya, bang. Perorangan, perorangan, perorangan. perorangan ya Nah teman-teman Yang cari mobil lawas Tapi kualitasnya benar-benar Bagus banget BMW seri M46 ya M46. Atau sama perorangan Harganya cuma 155 Nego Ayo. keras nah, Pokoknya udah gak usah khawatir jangan nah, bilang harga mahal dulu iya. ya pokoknya ngobrol dulu aja telepon iya. nego aja hajuin angkanya <laughs> oke bang selanjutnya ini ada Innova apa lagi nih bang? Ribon ya? ribbon 2019 G automatic. G automatic bensin Bensin. dpg 2019. 2019 plat nomornya ganjil alamat Jakarta Barat berplat uh, pajaknya di bulan Juni, ya. Juni 2023 tahun 2019. Ya. 72 ribu dua tiga tahun dua ribu sembilan kilometer tujuh puluh dua ribu. Ada sama perorangan, perorangan. oh iya, iya, iya, iya, iya, bang? iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, teman-teman harganya dan kondisinya Oke, okay, selanjutnya, Bang. Ini ada Innova lagi nih, Bang. Innova lagi. Innova lagi. Ini Venturer. Venturer tahun 2000. Venturer 20. Hah? 2018. Venturer tahun 2018. Bertransmisi... metik. Metik, metik. Diesel ya? Bensin, Bang. Bensin. Ini. ini bensin. 2018 Venturer bensin. Uh, platnya ganjil. Ini. Alamat Tangerang Selatan. Iya. Tangerang Selatan ya? Iya. Tangerang Selatan, pajaknya Agustus tahun depan. Kilometernya berapa bang? Kilometernya ya. Rata-rata di sini SNK-nya atas perorangan ya, bang Jarang-jarang ya. atas ya, sama nantai, PT. Nantai, nantai. Kalau ada atas PT, harganya pasti nantai, lebih, nantai. Lebih, lebih murah. Juga juga, Betul. Tapi, kadang -kadang dapat tapi tergantung ya. kondisi tergantung juga bawah. ya bang. Betul. Nah. Nah, ini harganya berapa? Tiga, berapa tadi? 350. 350 juta, teman-teman, masih bisa nego. Betul. Venturer bensin otomatis tahun 2018. delapan belas. oke. Bisa dibantu juga. Untuk Kalau kredit mau, juga kredit bisa ya. Uang yang di sini, yang di sini itu bisa cash, bisa kredit, bisa kredit. Ya. atau cash bertahap bisa ya, Bang ya? Cash bertahap pun bisa. Nah, teman-teman di Bang Apple pokoknya banyak solusi apa yang teman-teman mau konsepin aja langsung ke Bang Ipul. Ya. Insyaallah harganya rekomendasi, cara kerjanya juga rekomendasi ya. sistemnya. Ini pun kita kasih yang istimewa. Betul, betul. Oke, selanjutnya nih, Bang. Ya. Kita ada lagi Fortuner. Ya. Tahun berapa nih, Bang? 2012. Tahun 2012. Insya Ini tipe G. Tipe G. Tipe G matic solar. Pajaknya di bulan September, berplat ganjil. Alamat SNK daerah Tangerang Kabupaten berajaan ya, yeah. beraja Cikupa, ya, kurang yeah. lebih ya. Fortuner 2012, 2012. Diesel. Diesel. 120. 120 ribu dua belas, diesel, kilometernya seratus dua puluh ribu. Ada satu untuk mobil ini, tahun 2012 kilometernya baru seratus dua Teman-teman masih sangat worth it, ya, buat dan ukuran warna pemakaiannya, dan warnanya pun masih bagus. Favorit Para favorit karena biasanya portuner mobil-mobil SUV itu hitam mata putih, Bang ya. Betul, Pak. Itu yang rame Betul. Ya, Dan ya. ini harganya berapa, Bang? Kira-kira, Bang? Di 255.000. 255 masih nego Leko. ya? Nah. Nego lagi. Terus. Pokoknya ajuin aja lah. Teman-teman ya. punya angka, punya penawaran, ajuin langsung ke Bang Ipul. Pokoknya nggak usah malu, nggak usah sungkan. Mudah-mudahan dari penawaran tersebut ada rezekinya teman-teman sama Bro. Bang Ipun. Uh, Oke, okay, selanjutnya Bang. Kita ada lagi. Hmm. Ini Alphard apa-apa nih? Alphard G-ATPM. Alphard G-ATPM. Tahun berapa nih Bang? 2014. 2014. Ya. Berplat ganjil, pajaknya Desember mepet nih Bang. Iya. Nilai pajaknya berapa Bang? Mau beginian Bang. Hmm. 11 jutaan 11 juta. ya? nilai pajaknya 11 jutaan. Ya. Dan ini tahun 2014. 14. Tipe G ATPM ya, otomatis. Ya. Pakaian pribadi juga. Betul. Berplat ganjil, alamat SNK. Daerah Sarang ya, teman-teman. Harganya berapa, Bang? Ini di 430, 430 juta, masih bisa nego. nego. Ya, teman-teman tahun 2014 tipe G ATPM loh. Harganya aja tinggal langsung nego ya. ke beliau. Teman-teman, ada lagi nih. Toyota Vierz. Tahun ya. berapa nih, Bang? 2021, Bang. Tahun 2021. Ya. Wow masih muda banget ya. Banget. Gila bener Kayak abang muda. <laughs> <laughs> Warna putih, bertransmisi otomatis ini. Otomatik ya ya. diesel. Berplat genap, pajaknya di bulan April. Alamat SNK daerah Tangerang Kota. Tanggrang. Teman -teman. Eh, kota apa Tangerang Kabupaten Kabupaten. Ya? Kabupaten. Warna putih, kilometernya berapa? Bang? Di 19.000 belas bang. Sembilan tahun 2021 kilometernya masih sangat low teman-teman, 19.000 belas Worth it banget, tinggal harganya aja nih kira-kira berapa bang? Buka harga bang? Open harga di 560 ratus Open harga 560, 560. Tahun 2021 ribu dua ya. Untuk harga tersebut masih bisa dinego ya, Ego. Bang ya. Teman-teman enggak -teman usah berpikir, wah oh, harganya mahal bener. Yeah. Ya kita tahulah untuk harga open press di 560 masih sangat mahal betul, betul, ya. Betul, Tapi teman-teman di sini kita edukasikan harga ini masih bisa nego. Teman-teman punya angka, langsung aja ke Bali Gitu ya teman-teman. Kali aja ada rezekinya. Betul. Gitu. Oke. Okay? Kita perorangan, nih, Bang. Perorangan lanjut, lanjut ke sana, Bang. Ada lagi nih mobil TRD. Sama. VRJet ya, VRZ, TRD, TRD juga, VRZ, TRD, tahun dua ribu dua puluh juga, dua ribu dua puluh satu, kemarin, kemarin, kemarin, kemarin, kemarin, kemarin, kemarin, kemarin, kemarin, kemarin, kemarin, kemarin, kemarin, kemarin, kemarin, kemarin, ini kemarin, kemarin, kemarin, kemarin, Serang Kota ya teman-teman ya. berplat oh. genap warna putih atas nama perorangan. Untuk kilo kilometernya berapa? tujuh ribu perak. waduh nggak pernah dipakai dong. nggak pernah dipakai bang, nggak pernah dipakai. bener bener. dibeli bang. langsung nangkrang doang nih. kayaknya. atas nama perorangan alamat stnk daerah Serang Kota teman-teman. harganya berapa bang? lima ratus delapan puluh. lima ratus delapan puluh. nego nego. ya teman-teman sekali lagi harga ini open price nego langsung aja. nego ke bang ipul. Nomornya ada. Ada. Pokoknya setan di atas deh, bisa ada. di sini atas Kita... di bawah boleh. Ah, oke, oke, lanjut. Lanjut lagi. Ini tahun berapa nih, Bang? 2021 juga, Bang. 2021 juga. Ya. VRjet yang tipe GR ya, Bang ya? GR. Wow teman-teman, CRZ -teman, tipe GR tahun 2021. 21, 21. CC 21. yang 2.8. CC yang 2.8. 2.8. Ini alamat SNK daerah Tangerang juga. Tangrang juga berplat genap. Pajaknya di bulan Januari, ya teman-teman. Ada sama perorangan nih ya, bang. Perorangan juga. Kilometer berapa bang? Dua puluh tiga ribu. Wow, rendah rendah Renda. sini, Renda, bang. Rendah. rendah worth it, worth Istimewa, it, worth it. Pokoknya kalau kilometer di sini gondrong, dan beli. Jangan jangan ah, jangan jangan. Tawar jangan. serendah rendahnya kalau dibeli. Iya. Juga. Ini harga ini masih open price ya bang ya. Open price juga. Oh ya teman-teman, yang itu tadi saya bilang harga di sini masih lego. Teman-teman mau kredit, DP rendah, dilayani nih ya, bang ya. Rendah ya, dilayani. Okay, Oke, lanjut bang. Pak Jero. Nah ini Pak Jero, tahun 2000 ribu berawang. Dua ribu Tahun 2019 Dakar. Udah ada sandro bang ya? Udah dong. 2018 ada. tipe Dakar berplat B alamat SNK Jakarta Barat berplat genap teman-teman pajaknya di bulan Juli ya. kilometernya berapa Bang 60.000 Bang 60.000 ribu ya, ribu juga teman-teman 60 luar biasa di bawah jugalah 2018. 2018 mungkin ini doang kali paling gondrong ya lumayan lah di antara yang lainnya lumayan ya. benar-benar benar-benar harganya berapa tapi mesin masih masih masih worth it, dijamin ya mobil ada masalah Jamin ya dijamin enggak ada masalah atau sama perorangan juga perorangan dong perorangan ya? juga perorangan kilometernya 60.000 berplat genap alamat SNK Jakarta Barat Betul. aman dari banjir dan laka ya, bang? aman Bang no nah, laka no banjir itu dia teman-teman kita enggak, enggak main juga sih Bang benar-benar benar, benar. jaga uh, kualitas, kualitas, ya. kualitas. Betul. Gitu. pokoknya teman-teman gak usah khawatir mau mo pembelian mobil di sini di Bang Ipul aman dari banjir aman dari laka ah, apalagi insiden besar ya, Oh enggak e kita. jaminan ya Bang jamin Bang garansi Oke. untuk harganya berapa bang 485 juta 485 juta nego nego langsung nego. langsung Bang kalau boleh saya request Bang kasih yeah. paket program yang sangat menarik buat pemirsa siap program yang mungkin bisa kredit ya ya yeah. kredit promo akhir tahun yeah. iya banyak kan teman -teman. kita mau bikin grosiran ah, gross besar Cuma kan karena harga mobil sekarang kan beda-beda Pak -beda, betul-betul kita nggak betul, bisa betul. ngikutin kayak kemarin eh uh, yang apa sih? Oh, uh, yang datar gitu kan? Betul, Karena harga mobil betul. tergantung pemakaian mereka juga. Betul, tergantung kondisi. Kondisi ya. juga, gitu betul. sih bang. Oke, okay, oke. Okay. selanjutnya okay. Kita, bang. Lanjut. Nah, teman-teman, ada si kuning yang sangat cantik, menarik, cantik, cerita dan menarik. Iya. <laughs> <laughs> RS, tahun berapa bang? Dua ribu Bertransmisi otomatis ya, bang? Otomatis. Ya? atas sama perorangan ya, bang? Iya. Nah ini alamat Jak Tanggerang Kota teman-teman. Pajaknya di bulan Juni 2023 berplat genap teman-teman. Warna kuning banyak pilihan nih. Betul. Banyak yang naksir pasti nih. Mu warna Kilometer favorit ini. Warna i, favorit. Favorit banget ini bang. Kilometernya di 58.000. 58.000 tahun 2017. Berapa udah lima tahun ya bang? Iya lima tahun. Lima tahun pemakaian. Kilometernya baru lima puluh berarti per per tahunnya itu jarak tempuh yang mobil uh, mobil ini sekitar 5.000-an ribuan. ribuan, betul. Hampir delapan ribu, tujuh Ya teman-teman sangat worth it atas perorangan harganya di tiga ratus dua ratus masih price. Masih nego. Teman-teman mau kredit ngomong aja langsung ke bang Apple. Warna favorit banget. Betul. Teman -teman ini kalau sudah, di Honda tuh kayaknya limit ya, limited ya masuknya spesial edisial ya spesial edition, ya. ya, edition, edition bisa spesial spesial nah, edisial kalornya benar-benar pilihan warna Iya, jarang kita betul -betul nyari jarang ada betul, emang warna-warna begini yang sekarang lagi tren bener bang ini lagi trendy oke okay, selanjutnya bang okay, lanjut Honda Brio kuning lagi wah ini lagi nih bang kuning lagi kuning stabilo, stabilo. wow keren keren keren keren keren keren <laughs> Brio S Satya CKD Metik ya bang betul tahun B berapa nih bang dua sembilan belas bang dua ribu sembilan belas mudah banget nih teman-teman alamat SNK Tangerang daerah. juga Tangerang Kabupaten Kabupaten buat ganjil pajaknya di bulan Januari teman-teman. Kilometernya berapa tadi? 46.000 46.000 worth banget. atas nama perorangan Perorangan, juga, Otomatik juga. Iya iya. Mobil kira, enak. Ada PR Bang kira-kira Bang? Enggak Bang. Kalau yang di sini tuh udah Kayaknya ban-ban juga tembus tembus 2019, kalau yang di sini tuh udah tinggal, betul, betul. tinggal pakai ya, pakai semua. Rata-rata orsini loh, sini ya, Orsinil. Untuk tahun muda teman-teman gak usah khawatir catnya masih dijaga korsinilanya, rata-rata yeah. masih catnya tuh masih benar-benar original. Betul. Harganya berapa bang? Oven sih seratus tujuh bang. Seratus tujuh puluh juta. ya bang. nego, ya. bang. bang. Teman-teman punya DP 20-30 juta ajuin aja ke Bang Ipul Siap. soalnya berapa berapa? Siap. Aja. Siap. Ah. Siap. <laughs> Oke okay, selanjutnya. Okay. Karimun GS ya. Karimun DS Karimun Estilo, tipe GS ya? Iya, tipe GS Karimun Estilo yang model terbaru ya? Iya Model kotak Tahun berapa nih Bang? 2015 Bang Tahun 2015 Iya Berplat ganjil, alamat ya. SNK daerah Depok ya? Depok Depok Pajaknya di bulan Januari teman-teman Eh maaf, pajaknya di bulan Februari ya teman-teman Iya -teman. Atas semua perorangan ya? Perorangan Bang Warnanya warna grey, teman-teman. Favorit -teman. juga kalau untuk disusuki. Benar, benar, benar, benar, benar. Karena rata-rata warna begini silver ya, mobil ya. Tapi di sini disediakan Abu, warna metal Jarang-jarang ada lo, teman-teman, dengan kondisi yang bagus, tahun 2015. ya Nah, kilometernya 000. berapa, 65 Wih, Bang? 65.000, Bang. Wih, gila. 2015 kilometernya 65.000. Ya. Nomor teleponnya kan ada di atas. Klik aja langsung. Siap. Oke, selanjutnya nih Sirion nih Bang Sirion tipe apa nih Bang? RS Tipe RS Tipe DFMC ya Tahun oh, berapa nih Bang? Sirion 2009 ya? Iya, 9 DFMC Yang tipe RS Bertransmisi manual? Manual Warna hitam ya? Hitam Warna hitam teman-teman Iya -teman. Ini transmisi manual ya teman-teman? Manual juga Mod, Mobil city car tapi transmisinya manual? Betul S back hitungannya ya. Betul. Ini alamat SNK Tanggerang Kabupaten. Platnya plat ganjil dengan pajaknya Oktober 2003 panjang banget. Bang. Panjang nah. banget. Untuk open price-nya harga berapa bang? Kilometer dulu. Oh bang. ya kilometer. Kilometernya sembilan puluh ribu bang. Sembilan puluh ribu. 2009 tahun 2009 sembilan puluh ribu. Manual. Luar biasa. <laughs> Masih sangat low hitungannya untuk kilometer 2009 ya teman-teman. Karena udah udah usianya udah kemakan berapa tahun, ya? Betul, Bang. Luar biasa. Ini juga sama, Bang. Kayak yang Karimun, bener benar bener-bener. Kita bikin kredit syariah, syariah juga. Berarti, teman-teman punya duit separoh dari ini. Ajuin aja, angsurannya juga ajuin aja. Ajuin aja, mau berapa aja, suka-sukanya teman-teman. Betul, nah, tinggal diatur nanti ketemu tenornya berapa tahun, ya, betul, bakal, bang. Ya? betul, Bang. Oke, bagus-bagus loh promo-promonya, teman-teman. Ya, langsung aja kali ya. Oke selanjutnya nih ada Senia apa pasang nih Avanza Avanza nah ini ada Avanza warna silver bertransmisi apa nih Bang manual manual ya 13 Bang ya ya 1, apa bang tipe e. tipe e Bang ini bang. tapi sudah upgrade G Sudah ya? upgrade G udah nah ya G. ini platnya plat genap alamat SNK Jakarta Selatan dengan pajaknya itu di bulan November teman-teman 2023, puan yang mm -mm. warna silver Avanza E, bertransmisi manual ya. Manual. Kilometernya berapa, Bang? 130, Bang. 130 juta. Eh, 130.000 ya yeah. kilometernya ya. Standar, Bang. Tahun 2012, Bang ya? 12, bang. Nah, benar-benar benar. Yeah. Masih worth it banget ya. Yeah. Tapi ini sudah di-update sama velg alloy yang Avanza Avanza terbaru ya, Bang terbaru. ya? baru. Yang sudah tinted color loh, teman-teman. Harganya berapa, Bang? Seratus sepuluh bang nego. Seratus sepuluh juta masih bisa nego. Masih bisa nego. Ya. Ini ngikut bela syariah juga bang. Bela syariah juga. Ya. DP lima puluh persen. lima puluh persen. Sisanya, sisanya sudah sudah sudah. Sampai iya, berapa iya. tahun? <laughs> Oke, ada lagi nih. Mobil test moving yang kelas etikar. Etios. Etios. Toyota Etios. Tahun dua ribu empat belas. Empat belas. Tahun 2014 ini bertransmisi manual ya teman-teman. Yeah. Atas nama perorangan berplat genap berplat genap alamat SNK Serang Kota. Pajaknya di bulan Maret teman-teman masih cukup lumayan panjang Warna silver. Ini tipe E apa tipe G nih bang? Tipe G bang. Tipe G. Tipe G. 2014 tipe G bertransmisi manual. Iya. Yeah. Kilometernya berapa bang? Kilometer di delapan puluh ribu teman-teman masih worth it masih sangat low juga buat ukuran 2014 karena apa teman-teman kilometernya sudah mencapai 8 tahun ya, ya. 8 tahun masih ini juga rendang. masuk di program program syariah syariah dp 50% puluh dp lima sisanya suka -suka. suka suka sisanya suka suka suka suka ini yang masuk di program syariah itu tiga unit tiga unit ini epios dari mun sama okay sirion rs iya hari konsepnya di sini tuh dp50 persen aja angkanya berapa ya, ya. ketemunya berapa ha, iya betul cuman ada yang tiga unit ini toh. betul untuk khusus, khusus yang tadi kita ya. review ya Iya betul jadi ketemu angkanya dealnya berapa ajuin 50% betul. Untuk dp nya angsurannya sekemampuan teman-teman ya. mau berapa kali berapa kali angsuran nominalnya berapa kali betul, berapa juta? Ya. betul bang. Oke Mobil juga Ori, Orian. Mobil masih Orian ya. Orian. 2014. Iya ya, memang saya lihat sih untuk kelas mobil sticker ini bener-bener warnanya masih kinclong banget. Ya takutnya bang. kan orang punya duit sekian, Betul. saya kredit ke bank takutnya ketinggian Bunga. bunganya, Bunga. saya mampunya cuma sebulan satu juta, satu juta setengah atau Betul. 2 juta. Kita bantu di situ. Oke, Bang, selanjutnya ini ada mobil Yaris. Yaris. Tahun 2000 berapa nih bang? 2012. 2012. Transmisi apa nih? Automatic. Automatic tipe apa? G apa? Tipe e? e. Tipe E. e. Nah teman-teman ini tipe E ya, yang 2012. 12. 2012. Bertransmisi automatic, warna silver, atas nama perorangan. Perorangan juga. Kilometer berapa? Kilometer 98.000 bang. 98.000 ya teman-teman. 98.000. Untuk SNK berplat genap, alamat SNK daerah Tangerang kabupaten untuk pajaknya di bulan April, April 2023 masih panjang, panjang banget. Ini kilometernya 98.000 hingga tinggal gini kali, ya Bang. Ya. ya, ini bisa uh, ini lebihin aja kali gitu, Bang. Ya, nah. misalkan dari modal berapa, nah. lebihin ketemu angkanya berapa gitu, betul. Bang. Ya, betul. bisa nah, tuh, teman-teman. Harga di sini pokoknya masih sangat fleksibel, fleksibel ya, fleksibel, bang, bang, ya. bang. Fleksibel sebenarnya, fleksibel. Kita juga nggak keras-keras banget, betul. Tuh. Jadi, teman-teman gak usah khawatir. Harga ini masih open price Dan sangat fleksibel Ditawar aja Mau pakai sistem syariah pun bisa Bisa gitu. Sistem syariah pun bisa Mau oh, dilebihin dari harga modal pun bisa, bisa, ya? Abang bisa, bisa ya Bisa bang Teman -teman bisa acuin? ya kocinnya. Bisa bang Teman-teman gak usah khawatir Gak usah khawatir Gitu okay. Yang penting sama-sama senang ah, ah, Betul Nah ada lagi nih bang CRV Lawas nih Iya Tahun 2004 ya bang ya 2004 bang eh, Ini yang 2000 apa yang 2004 2.0 2.0 2.0 warna silver bertransmisi otomatik Ini pajaknya di bulan April 2023 berplat genap ya, teman-teman. Kalau untuk sekelasan CRV masih enak untuk 2004 enak. Emang ya, bener Suspensi enak. Luar biasa apa juga selawas. Iya. CRV lawas enak. Yang penting mesinnya aja enggak ada masalah ya, Enggak banget. ada masalah. No problem. Motor belum ya. enggak. Oke, teman-teman, ini pajaknya bulan April. Kilometer berapa bang? Satu tiga satu bang. Seratus tiga puluh satu ribu masih sangat Ter, terbilang loh lah. Lo. Iya worth it banget. Worth it. Kelas dua ribu empat kilometernya segitu teman-teman. Betul. Seratus tiga puluh satu ribu. Harganya berapa bang? Over delapan puluh. Over delapan puluh. Teman-teman over delapan puluh masih bisa nego ya. Masih bisa nego. Nah tadi yang saya bilang itu teman-teman mm -mm. punya angka, ajuin aja. Ajuin itu. aja. Mau pakai sistem apa ya bisa bang ya? Bisnis sim sapi ya kita bantu. Nah ya teman-teman gak usah khawatir. Harganya masih sangat fleksibel, mobilnya bagus, bagus, tinggal diomongin sama bang panggung. gitu oke, okay. teman-teman, ada lagi. Nah, baru teman ya ya? Baru-baru ini, ya, masih sangat, masih, masih, sangat masih, anget masih, ya? tipe E masih, masih, E masih, nah, e warna putih favorit banget ya warnanya tahun masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, Tangerang masih, berplat genap ya teman-teman pajaknya di bulan Agustus panjang tahun depan 2023. Nilai oh. mantannya berapa bang? Tujuh puluh ribu bang. Tujuh puluh ribu ya. tahun 2018. Ya, sedang, sedang lah. Sedang lah. Sedang. sedang. Warna putih. Yang penting mobilnya bagus ya bang ya. Body sih. Mesin istri, ya, bang. ada masalah nggak kira-kira? Nggak. Mesin nggak ada masalah ya. Aman ya. Body juga enak kok. Body masih bagus masih ya garisnya. Udah tinggal ban-ban yes. juga masih tebal. tebal. Lampu-lampunya juga masih hmm. bagus. Biasanya hmm. kalau mobil udah sering dipakai. Lampunya ini udah kuning ya teman-teman Betul Tapi Bang Ini silahnya masih bagus banget Betul Harganya berapa Bang? 245 Bang 245 Masih nego ya Bang ya? Masih nego Bang Masih nego Pokoknya harga di sini. Nego gabruk teman -teman aja Teman-teman gak usah khawatir <risas> <gur> tuh, Nego gabruk loh Nego gabruk aja Nego gabruk Pokoknya mau bang Ipul <gur> Ya teman-teman gak usah khawatir Nego gabruk sama bang Ipul <gur> Atas sama perorangan Roda RV 2018 Betul Bang Betul Oke Bang ada lagi yang mau ditanyain Kira-kira sebelum Kita tutup Pesan dan kesan Abang buat pemirsa Derosa Auto. Silakan. Okay. Jangan ragu untuk datang ke Marmut. E, proses kredit pun kita bisa dibantu di sini. Untuk di sini kalau di Marmut yang sebelah di sana kita enggak kita main cash. Jangan takut ini mobil bekas laka atau bekas banjir di sini saya jamin kualitasnya top enggak ada masalah ya enggak ada masalah belum pernah ada ya nggak ada kita dan tidak mela, tidak dibeli ya, mobil kebegituan dan menggaransikan teman-teman ya? ya Nah kira-kira kalau benefitnya beli di sini selain harga gabruk tadi hmm. ada garansinya Bang buat ada teman-teman nih ada mobil di sini? ada ada ada garansi setelah pembelian dua bulan dua bulan tiga bulanan dua bulan tiga bulan ya? garansi Nah, teman-teman nggak -teman, usah khawatir beli mobil di sini ada apa-apa langsung konsul aja ke Bang Ipul Iya, betul. Teman-teman digaransikan dua bulanan sampai, kurang lebih iya, sampai tiga bulan. Tiga bulan. Pokoknya nggak usah khawatir ya teman-teman. Nggak -teman. usah khawatir. Yang penting perawatannya tetap dirawat mobilnya. Betul. ]nya. Kalau Insyaallah beli di sini nggak akan kecewa. Nggak kecewa. Karena Kita di jamu. sini selain beli harga beli pelayanan. Betul. Beli kualitas. Oke, Yap. dari saya sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dari segi ucapan maupun dari segi tampilan, Saya dari Auto, undur diri, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Deroas Auto. Bang Ipul, terima kasih. Siap, makasih. Semoga makasih. sukses ya, Amin, ya Allah. Amin. amin. amin. Makasih. Okay.